Halo, kembali lagi dengan saya Cien. Hari ini video kali ini kita mau uh, menguji ketahanan tempered kaca tempered, yang dimana kita udah pernah jelaskan di video-video uh, sebelumnya, bahwasanya kaca tempered itu adalah kaca yang uh, strength, yang kekuatannya itu bagus. Jadi kita tes aja, jadi hari ini kita ngetesnya di kaca yang besar, di mana ini adalah produksi tempret. Jadi di sini nanti ada logo, e, kalau tempret itu biasanya ada logonya ya, logo SA. Oke, jadi kita langsung uji aja, gimana, e, sebesar apa, sekuat apa sih kaca tempret. Jadi kaca yang di depan saya ini e, berketebalan 12 milik. kita langsung aja Lakukan e, dengan berbagai cara. Oke, yang pertama kita lindas dulu ya, pakai mobil ya. Sebelum kita lindas, kita pastikan dulu ini kaca. Ini memang kaca ya, kaca tempret 12 mili. Karena e, lantai yang gak rata, jadi dia agak bunyi-bunyi. Memang ini kaca ya, jadi kita langsung aja. Fuck God, this isn't what it seems You're taking me so damn long, it's fading from belief I need to slow this down, it's burning from belief akan coba gimana kalau kita jatuhkan kuotanya itu sampai gimana apa saya pecah apa saya enggak kita lihat aja langsung oke oke coba Nah hal yang paling sering terjadi adalah ketika desain rumah kita itu kebanyakan kaca dan yang paling ditakutkan adalah kalau dilempar itu gimana ya? Coba kita coba kekuatan tempret kalau dilempar dengan batu gimana? Oke silahkan. Oke okay. dan tidak pecah sekali lagi kaca tempered adalah kaca yang berkekuatan tinggi tetapi bukan tidak bisa pecah kalau tidak mengenai titik lemahnya dia memang tidak akan pecah jadi kalau cuman batu masih masalah kecil ya oke okay. Jadi sekian uh, video kita kali ini. Jadi um, kesimpulan dari video ini adalah sebenarnya kekuatan kaca tempered itu adalah kekuatan yang ya lumayan besar. Tadi kena batu juga nggak apa-apa, digilas mobil juga nggak masalah, dan dijatuhkan juga nggak masalah. Tetapi uh, kalau terkena titik lemahnya, dia tetap akan bisa pecah. Jadi kalau untuk strength, kaca tempered. Oke, okay, sekian. Jangan lupa subscribe dan like video kita. Nah, <tik>